Selamat sore Mas Deki dan Mbak Yuli dan Mbak Ocik nah, Hari ini, sore ini saya sudah di ruang Pak Asari. Saya kunjungi juga Bionya memang sudah Udah tua Tapi semangatnya bo 45 Hehehe hmm. <guruh> Terima ya. nah, berhubung tidak bisa-bisa termangkut ke Surabaya, akhirnya saya ini. Nah, saya bongkar kelemahannya kesalahannya belionya kenapa kok belum sukses-sukses di budaya makhluknya untuk itu hari ini tanggal 20 Agustus saya meminta belionya untuk memberikan kesan dan pesannya setelah saya bongkar kendala-kendalanya selama ini. silakan Pak Asari untuk memberikan kesan dan kesannya selama saya berdiri di sini. terima kasih Mas Kuroal atas nama dari Mbak Yudi, Mas Diki datang di sini. yang waktu tadi saya lihat kelemahan, kekurangannya terus langsung direspon tidak terlalu lama, mungkin 3-4 jam sudah sampai rumah Alhamdulillah jadi ketahui kesalahan-kesalahan atau kekurangannya semuanya mudah-mudahan ke depannya nanti tinggal suksesnya Amin tidak ada kendala lagi yang penting bisa produksi magop sebanyak-banyaknya tidak usah beli pelet lagi Pak ya Alhamdulillah oh, atau beli peletan saya sudah bayari 2 ah, ah, ah. kantongnya Oji, habis tetap belum ada dite tak membantu 40% gak harus banyak kok oke, okay. thank you Om Deki dan Bayuri Yurie dan Mbak Oci sekian acara berkunjungnya di peternakan Pak Asari di Matiun Salam hemat, hemat, hemat dan bersilah Indonesia aku Thank you, thank. You.